Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Mohon izin Saya Nyonya Satrio Agmanto Dari Ranting F Cabang 5 BG Kormar Saya akan mempraktekkan Cara membuat masker dari kain Yang kita butuhkan adalah Kain 3 potongan Yaitu pertama Ukuran panjang 22 cm kali lebar 18 cm Kemudian dua buah tali Ini masing-masing berukuran lebar 3 cm dengan panjang 75 cm setelah kita potong kemudian kita beri tiga lipatan kita lipit tiga bagian jarak masing-masing lipatan ini satu setengah sampai 2 cm lipitan ini kita beri jarum pentul supaya dia tidak terbuka setelah kita Lipit 3 dan kita beri jarum pentul Kemudian kita jahit sisi kanan-kirinya terlebih dahulu Supaya lipitan tersebut tidak lepas nah, Setelah itu kita gabungkan dengan bagian talinya Di samping, kita jahit dengan bagian talinya di samping Demikian cara pembuatan masker dari bahan kain. Saya, Nyonya Satria Akmanto, mengucapkan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi.